Awan gelap bergejolak di langit sementara kegelapan menutupi tanah. Di bawah awan gelap, dua sosok berhadapan dan kedua mata mereka setajam pedang. Belum pernah ada orang yang mengambil sesuatu dari Blood Python Cityku tanpa membayar harga. Perlahan mengangkat tombak darah di tangannya, Cao Ying mengarahkannya ke Lindong, yang berdiri di kejauhan. Ada tiga warna yang brutal dan menakutkan berkumpul di ketiga matanya pada saat berikutnya. Keganasan ini meletus seperti gunung berapi. Kamu tidak akan terkecuali juga. Yuan Power yang melonjak maju ke depan ketika tangisan dingin Cao Ying keluar dari mulutnya. Angin kencang berkumpul di langit sementara tubuhnya muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Tombak ular di tangannya menggambar lengkungan yang rumit dan disertai dengan kekuatan yang mengejutkan. Saat ia menyerang setiap titik fatal di tubuh Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh lindung stabil seperti batu. Mata hitamnya tenang saat dia menatap bayangan tombak tajam menuju ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangannya. Sebelum tongkat kaisar petir di tangannya memancarkan gemuruh guntur rendah dan dalam. Petir menyala dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Semua dari mereka bertabrakan dengan serangan tajam cao Dentang-dentang. Suara logam jernih dengan cepat menyebar di langit bersama dengan beberapa percikan api. Selain itu, badai liar dan ganas akan meledak setiap kali bayangan tongkat dan bayangan tombak berbentrokan. Adegan ini menyebabkan kelopak mata banyak penonton berkedut. Kedua sosok itu bentrok dengan kecepatan kilat, menarik kembali saat mereka melakukan kontak. Setelah itu, mereka seperti busur digantung saat mereka bentrok lagi. Selanjutnya. Udara tak berbentuk di belakang mereka meledak. Lindong, dia benar-benar cocok dengan Chao Ying. Bagaimana mungkin, bukankah dia baru pada tahap kematian mendalam yang awal? Petik 2, kepala dibentrokan di langit juga menyebabkan keributan di dataran dan banyak penonton memiliki ekspresi serius. Hanya kemudian, apakah mereka mengerti bahwa alasan mengapa pemuda ini berani menantang kota Piton Darah adalah karena dia mampu melakukannya? Dentang. Kekuasaan Yuan yang liar dan ganas menyebar. Bayangan tongkat dan tombak yang memenuhi udara tiba-tiba menyusut. Tongkat petir dan tombak ular tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Selanjutnya, bagian atas tongkat kilat sangat ditekan ke ujung tombak ular. Bang, riak energi yang mengerikan tersebar di tempat itu. Bahkan, ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi karena tabrakan ini. Cahaya menyebar di mata Cao Ying. Mata tajamnya menatap tajam ke wajah pemuda itu, yang berada di dekatnya. Sementara itu, dia juga merasa diam-diam terpana di dalam hatinya. Setelah semua, dia tidak bisa memahami bagaimana Lindung bisa bersaing dengan ahli tahap kematian mendalam sempurna seperti dia. Meskipun dia hanya pada tahap kematian mendalam awal. Intensitas kekuatan Yuan mereka harus berbeda. Sepertinya dia bukan anak nakal yang sederhana. Mata Cao Ying tiba-tiba menjadi gelap dan dingin ketika pikiran ini melintas di benaknya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan kepala ular ganas di bagian atas tombak ular darah tampaknya telah dihidupkan kembali. Sebuah cahaya merah melesat keluar dan melekat pada tongkat kaisar petir. Setelah itu, itu bergegas menuju lindung dengan kecepatan seperti kilat. Ada aroma unik di dalam cahaya darah. Namun, aroma ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Lindung menatap lampu darah, yang dengan cepat mengisi ulang. Matanya menjadi fokus saat Yuan Power menyapu dari dalam tubuhnya. Namun, itu mudah pecah oleh cahaya darah. Sepertinya ada kekuatan erosi yang sangat padat di dalamnya dan kekuatan Yuan seseorang tidak dapat dengan mudah memblokirnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhku adalah dari blood ghost Python? Bahkan ahli tahap kematian mendalam yang maju akan mati jika dia menyentuh racunku. Cao Ying memandang Lindong yang melakukan yang terbaik untuk memblokir cahaya darah sebelum dia tanpa sadar tertawa dingin. Akan sulit untuk memblokirnya dengan kekuatan Yuan biasa, namun Lindong hanya tersenyum menghadapi tawa pihak lain. Tongkat kilat di tangannya dengan cepat melepaskan cahaya kilat yang terang. Kekuatan Thunderbolt liar dan kekerasan yang sangat murni hadir dalam cahaya petir ini selanjutnya. Petir berkumpul dan dengan kejam menyerang cahaya darah beracun yang mengamuk. Mendesis, suara memekatkan telinga muncul saat tabrakan terjadi. Namun, racun darah yang hebat tidak memiliki efek yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu mengeluarkan suara mendesis di bawah serangan cahaya kilat. Akhirnya, ledakan terdengar dan cahaya darah menghilang sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Cao Ying berubah setelah melihat ini. Racun darah ini adalah salah satu gerakan membunuh khasnya. Biasanya, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam yang akan mengalami kesulitan melarikan diri jika dia tersentuh olehnya. Meskipun ada beberapa individu yang kuat yang dapat memblokirnya, mereka masih harus mengeluarkan banyak upaya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin Lindong bisa melakukannya dengan santai? Huff, mengapa kamu tidak mencoba milikku juga? Lindong mengabaikan keterkejutan Cao Ying. Kilatan dingin melintas di matanya. Tongkat kaisar petir di tangannya disertai oleh banyak cahaya kilat yang berputar saat itu dengan kejam menabrak tempat yang fatal di dada Cao Ying. Dentang, Cao Ying dengan cepat menarik tombak ularnya. Meskipun ia berhasil memblokir serangan tongkat, gelombang kekuatan liar dan kekerasan meletus dan didakwa dari yang terakhir. Sementara itu, jejak busur petir memasuki lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebar dari lengan Chow Ying saat busur petir menyerbu ke tangannya. Ekspresinya berubah secara drastis sementara Yuan Power melonjak dari dalam tubuhnya. Seluruh lengannya berubah menjadi merah darah saat Yuan power mencoba mengusir busur petir yang menyerbu lengannya. Namun, sangat sulit untuk berurusan dengan energi busur petir ini. Karenanya, darah sudah merembes keluar dari pori-pori di tubuh Chow Ying. Sebelum busur petir terakhir berserakan oleh Yuan Power yang berwarna darah Kamu keparat Lengan Cao Ying sedikit gemetar sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah berbisa Dia tidak menyangka lengannya akan menjadi yang pertama terluka dalam pertarungan hari ini Aku akan menelanmu hidup-hidup hari ini Cao Ying menjerit keras Dia melambaikan tangannya sebelum tetesan darahnya berubah menjadi beberapa garis berdarah yang melayang di depannya Jarinya dengan cepat bergerak melewatinya dan garis-garis darah itu dengan cepat berubah menjadi simbol berwarna darah 10.000 roh racun darah ular Cahaya berdarah mengerikan berubah menjadi 10.000 ular darah yang tiba-tiba tersapu dari dalam tubuh Cao Ying Selanjutnya, mereka membungkus simbol berwarna darah dan cepat membengkak Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi ular darah raksasa 10.000 kaki di langit Tubuh ular darah itu ditutupi dengan simbol-simbol aneh, membuka mulutnya yang besar. Air liur berwarna darah terus menetes ke bawah. Bahkan, bahkan udaranya sendiri meledak, memancarkan gelombang asap putih. Seolah sedang terkikis, racun mengejutkan menyebar di langit. Para ahli di dataran di bawah ini, telah mengejutkan ekspresi setelah melihat ini. Segera, mereka menahan nafas. Jelas. Mereka sadar betapa beracunnya piton darah itu. Aku terlalu malas untuk menyeretnya keluar bersamamu. Menelan, Cao Ying tertawa dingin sebelum dia mengulurkan tangannya yang besar. Segera, piton berwarna darah besar bersiul ke depan. Itu sangat cepat, semua orang hanya bisa melihat lampu merah menyala di langit. Sebelum pada saat berikutnya, roh racun sudah muncul di atas kepala lindung di depan banyak mata yang terkejut. Ini melebarkan mulutnya dan melahap Lindong. Koa, seruan memenuhi langit sementara banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Pertempuran ini berakhir terlalu cepat. Roh racun ini adalah sesuatu yang Cao Ying telah sempurnakan setelah banyak darah dan keringat dan bahkan ahli tahap kematian mendalam yang lebih tinggi akan langsung berubah menjadi darah setelah ditelan olehnya. Tak terhitung jumlah orang yang dilahap olehnya selama bertahun-tahun dan tidak ada satu orang pun yang lolos hidup-hidup. Dua wanita muda dari suku sembilan ekor di lereng tinggi memiliki perubahan ekspresi ketika melihat ini. Hanya Xin King mengencangkan tangan kecilnya dan menatap dengan penuh semangat pada roh racun darah piton dengan mata melebar. Dasar bodoh-bodoh, Cao Ying tertawa ganas di langit. Segera, matanya yang gelap dan dingin diarahkan ke trio Xin King di lereng tinggi. Dia baru saja akan menyerang ketika tawa dipancarkan dari dalam perut Blood piton Poison Spirit. Kamu berani melahapku dengan racun dalam jumlah kecil ini. Apakah kamu tidak takut berlebihan? Petik 2. Mata Cao Ying menyusut segera setelah mendengar tawa ini. Dia baru saja akan mengaktifkan roh racunnya ketika dia tiba-tiba melihat roh racun darah piton mengeluarkan derit tajam. Selanjutnya, sinar cahaya hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari dalam tubuh merah darahnya. Ayo cari tahu siapa yang akan melahap yang lain. Tawa dingin sepertinya terdengar lagi. Selanjutnya, Cao Ying melihat tubuh roh besar racun piton mulai menyusut pada tingkat yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, ukurannya berkurang menjadi hanya lebih dari selusin kaki. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut berdarah di depan banyak pasangan mata yang terpana. Kabut darah menyebar sebelum cepat tersebar ke segala arah. Seorang pria muda, dengan senyum di wajahnya, Sekali lagi muncul di depan banyak pasang mata di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Suara kaget dipancarkan dari mulut banyak penonton secara bersamaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa roh racun yang sangat terkenal dan ganas ini di wilayah Perang Bis. Benar-benar hancur dengan cara yang aneh. Grup Cao Ying segera meludahkan seteguk darah setelah roh darahnya pecah. Matanya juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu benar-benar ingin bermain dengan melahap hanya dengan kemampuanmu. Lindung tersenyum dan menatap Cao Ying. Salah satu matanya tampak memiliki pusaran hitam yang berputar di dalam. Bahkan, secara samar-samar orang bisa melihat jejak energi cahaya darah tenggelam dan akhirnya menghilang dalam pusaran darah. Kekuatan ini secara alami berasal dari simbol leluhur yang memangsa. Dengan kemajuan Lindung ke tahap kematian yang mendalam potensi penuh dari simbol leluhurnya juga secara bertahap terungkap. Selain itu, dengan tekniknya saat ini, dia dapat melepaskan kekuatan mereka tanpa ada yang memperhatikan. Siapa kamu? Ekspresi Cao Ying suram, ekspresi sengit melintas dalam matanya. Lin Dong tersenyum saat cahaya hitam di jarinya menghilang. Seseorang yang akan mengambil hidupmu. Cao Ying tiba-tiba melihat cahaya kilat dengan cepat berkumpul di mata lindung lainnya saat yang terakhir mengucapkan kata-kata itu. Perubahan yang tidak biasa ini menyebabkan rasa dingin yang lebat naik tiba-tiba di dalam hatinya. Dua simbol leluhur yang hebat. The devouring Ancestral Simbol memainkan pertahanan sementara simbol Ancestral Thunderbolt bermain menyerang. Setelah maju ke tahap kematian yang mendalam. Kekuatan kedua simbol ancestral besar secara bertahap mulai menunjukkan kekuatan mereka di tangan Lindong. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 1048, mencapai tujuannya. Sizzle-sizzle, kilatan cahaya kilat menyatu dalam salah satu mata Lindong dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tampaknya ada cahaya yang berputar di dalam awan gelap di atas kepalanya. Cao Ying terkejut ketika melihat adegan ini. Ada sensasi gelisah yang diam-diam naik di dalam hatinya. Segera, dia dengan cepat mengepalkan giginya. Jika dia kalah dari manusia tahap kematian mendalam awal di depan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa mempertahankan pijakan di wilayah perang bis di masa depan? Karenanya, terlepas dari apa yang terjadi, ia harus membunuh bocah ini hari ini. Kilatan ganas terlintas di mata Cao Ying sebelum tenggorokannya mengeluarkan tangisan rendah. Segera setelah itu, cahaya darah keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga cepat bengkak pada saat ini. Retak-retak, cahaya darah menyebar. Sosok berdarah bergejolak sebelum tangisan memekakkan telinga tersebar di seluruh dunia ini bersama dengan aroma berdarah yang pekat. Segera setelah itu, semua orang melihat bahwa melayang di langit. Tubuh Cao Ying telah berubah menjadi piton merah besar-besar berwarna merah terang. Ada bintik-bintik hitam di tubuhnya yang besar, sementara sepasang sayap besar menyebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti naga terbang. Sisik berwarna darah menutupi tubuh piton merah besar yang cerah. Mata ular merahnya berisi keganasan yang lebat saat menatap Lindong, yang berada dalam jarak dekat. Bentuk iblis binatang sebenarnya ya. Ketika Lindong melihat adegan ini, matanya sedikit fokus. Dia secara alami sadar bahwa aspek terkuat dari binatang iblis adalah tubuh fisiknya. Begitu mereka berubah menjadi bentuk itu, itu pada dasarnya berarti bahwa mereka telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Ini juga pertanda bahwa mereka akan bertarung dengan semua yang mereka miliki. Jelas, Cao Ying sudah tidak puas dengan pertarungan ini. Karena itu, dia ingin menggunakan langkah ini untuk mengakhirinya. Namun, ini bukan tugas yang mudah. Pertemuan kilat dalam mata lindung menjadi lebih padat. Awan gelap juga berkerumun ke arahnya di langit. Langit berangsur-angsur menjadi gelap sementara beberapa ular kilat terbang di dalam awan. Fenomena yang tidak biasa ini juga terdeteksi oleh banyak ahli. Tepat, mata mereka semua penuh dengan shock. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang relatif liar dan keras dari dalam awan gelap. Keterampilan naga hantu Tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan dari mulut ular sanca besar berwarna merah cerah yang telah ditransformasikan oleh Cao Ying. Sebuah cahaya berdarah mengerikan melonjak sebelum piton besar itu bergoyang. Duri darah merah tajam keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, di kepalanya, tanduk naga merah darah perlahan-lahan terbentuk. Seketika, aura piton merah darah melonjak ke langit, samar-samar. Itu menyerupai aura yang dikeluarkan oleh anggota suku naga. Bang, cahaya darah di langit meledak. Banyak pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar. Seekor naga darah di dalam cahaya darah mengungkapkan aura jahatnya. Ruang itu sendiri tampaknya telah terdistorsi ketika tubuh besar itu terbang melewati. Tidak ada teknik mewah, hanya tabrakan yang sederhana dan menakutkan. Namun, sepertinya gunung bahkan akan runtuh jika dihantam olehnya. Semua orang bisa merasakan betapa menakutkan dan menakutkannya kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Lindong menunduk dan melihat tubuh merah darah yang menyerupai meteorit yang sedang mengisi. Matanya berangsur menjadi kubur. Segera, dia mengulurkan tangannya lurus ke depan. Jarinya menunjuk ke arah awan gelap tebal di langit yang jauh. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam sebelum kilat di salah satu matanya menjadi sangat cerah. Bang, awan gelap di langit mulai bergejolak setelah lindung mengulurkan tangannya. Petir yang tak terhitung jumlahnya dengan gagah berkumpul di dalam awan. Awan kemudian berpisah sebelum tangan petir besar 10.000 kaki muncul. Di depan mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya di dataran ini. Dengan cara yang mengejutkan. Petir tangan kaisar meteorit melayang di langit. Kilat berkumpul di belakang lindung dan dia tampak seperti kaisar petir. Ada tekanan yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata dalam suaranya yang sedingin es ketika itu bergema di langit. Gemuruh tangan besar, sepuluh ribu kaki di langit tiba-tiba mendesing ke bawah setelah tangisannya terdengar. Seekor naga petir hadir di tangan besar, dan tampaknya ada simbol petir besar samar-samar hadir jauh di dalam cahaya petir. Energi liar yang luas dan kuat terpancar dari dalam ledakan di dataran di bawah. Sudah ada jejak telapak tangan sepuluh ribu kaki setelah tangan besar itu keluar. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan kulit kepala banyak penonton menjadi mati rasa. Bahkan, rasa takut bahkan naik di mata para ahli dari kota Piton Darah. Swoosh, cahaya petir dan cahaya darah mengalir melintasi langit dari dua sudut yang berbeda. Akhirnya, mereka bentrok di depan banyak sepasang mata yang terkejut. Mereka seperti dua meteorit yang saling berbenturan secara destruktif. Bang, suara keras memantul melintasi radius 500 km. Cahaya terang, menyilaukan dan intens dipancarkan dari langit. Intensitas dan kecerahannya bahkan melebihi matahari panas di langit yang jauh. Semua orang menggunakan tangan mereka untuk menutupi mata mereka. Mata mereka menatap melalui celah di antara jari-jari mereka ketika mereka menatap intens di tempat di langit di mana cahaya telah meletus. Dua benda besar dengan marah mengikis pihak lain di tempat itu. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Cahaya darah mengerikan menyapu dari dalam duri tulang yang menutupi tubuh kelelawar besar berwarna merah terang. Sementara raungan pembunuh Cao Ying bergema di langit. Pembantaian petir, Lindung mengulurkan tangannya sebelum dia menunjuk ke piton merah yang berjuang keras dan jauh. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin ketika dia mengepal tiba-tiba, sebelum suara dingin keluar dari mulutnya. Bang, cahaya kilat tiba-tiba meletus dari tangan petir besar setelah lindung mengucapkan kata-kata itu. Baut petir yang menakutkan dan tak terhitung jumlahnya menghantam piton raksasa merah terang itu. Huff, Cao Ying mendengus dingin sebelum cahaya darah menyebar ke segala arah. Selanjutnya, cahaya bertabrakan dengan halilintar itu. Kamu mencari mati, lindung tersenyum tipis setelah melihat ini. Baut petir yang menakutkan ini tidak terbentuk dari Yuan Power biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kekuatan sebenarnya dari simbol ancestral Thunderbolt. Shock melonjak dalam mata ular besar Chow Ying ketika kilat pertama meledak. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya yang dipancarkan dari riak petir, namun dia jelas tidak punya waktu untuk mundur pada saat ini. Karena itu yang bisa dia lakukan hanyalah menatap dengan kaget ketika petir yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya melanda bang bang bang serangkaian ledakan terus menerus terjadi di seluruh tubuh piton merah besar yang cerah selanjutnya tangisan tajam terus terdengar sementara energi merah darah yang bergelombang pada tubuh Cao Ying sebenarnya mulai menghilang dengan cepat di tengah ledakan petir ini sementara itu Armor berwarna darahnya yang tak tertandingi juga menunjukkan tanda-tanda retak saat darah merah mengalir keluar seperti air mancur. Ah, semua orang mengangkat kepala mereka pada saat ini. Murid-murid mereka menyusut ketika mereka melihat ular piton merah besar yang menakutkan di langit. Menembak mundur. Darah menghujani tanah sebelum gelombang asap putih naik. Jelas, bahkan darahnya mengandung racun yang mematikan. Bang! Ular merah besar yang cerah itu menggambar busur merah dan turun. Akhirnya, ia mendarat dengan keras ke tanah yang bergetar. Tanah dalam radius puluhan ribu kaki runtuh dan membentuk lubang besar. Darah segar mengalir darinya dan bahkan tanah itu sendiri diwarnai merah. Banyak pasang mata menatap dengan bingung dan kaget pada lubang besar di tanah. Serta ular raksasa merah yang tampak sangat menyedihkan. Jelas, Cao Ying telah kalah dalam bentrokan gempa bumi sebelumnya. Dataran yang awalnya berisik menjadi sunyi saat ini Para pakar dari berbagai faksi memiliki ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat hasil ini Mata mereka menjadi suram ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok muda di langit Manusia ini sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa Tidak heran dia berani menantang kota Piton Darah Para ahli dari Blood Piton City menjadi agak pucat pada saat ini ini adalah kasus khusus untuk Cao Mang karena mata yang terakhir dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Cao Ying sebenarnya dikalahkan di tangan manusia tahap kematian awal yang mendalam. Ia memenangkan, berdiri di lereng yang tinggi. Xin Qing melemaskan tangannya yang terkepal erat saat senyum lega muncul di wajahnya. Dua wanita muda suku sembilan ekornya bersorak dan saling berpelukan. Ada sukacita karena selamat setelah bencana disorak-sorai mereka melayang di langit. Lindung Dong melihat kedataran, yang telah berubah menjadi sunyi, saat kilat di matanya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dia sekali lagi muncul di lubang besar. Tongkat kaisar petir di tangannya menunjuk ke depan. Setelah itu, ia berhenti di sosok itu, yang cahaya darah redupnya telah menghilang dan berubah kembali menjadi Cao Ying yang berbentuk manusia. Saat ini, tubuh Cao Ying berlumuran darah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Auranya juga sangat lemah, dia mengangkat kepalanya dan melihat tongkat kaisar petir menunjuk dahinya. Ketika dia melihat mata lindung yang acuh tak acuh, matanya yang awalnya ganas dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Dia bisa melihat niat membunuh dingin yang tidak bisa disembunyikan dari dalam mata pemuda itu. Faktanya, aura ini hanya dimiliki oleh seseorang yang selamat dari pertarungan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak ragu bahwa tongkat kerajaan di tangan pemuda ini akan membanting kepalanya dengan keras di saat berikutnya. Menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Gubernur kota, kamu telah kehilangan. Lindong menatap Cao Ying, yang tidak berani bergerak di bawah tongkat kerajaan. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Ekspresi Cao Ying agak terdistorsi. Dia mengepalkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu bisa mengalahkanku. Masih ada begitu banyak orang dari Blut Piton Cityku di sini. Bagaimana kamu bisa mengalahkan kita semua? Petik 2. Memang akan sangat sulit untuk membunuh begitu banyak orang. Namun, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikan aku jika aku ingin pergi. Lindong tersenyum. Matanya acuh tak acuh saat dia melirik kelompok dari kota Piton Darah tidak jauh. Yang tampak seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Selain itu... Aku harus bisa membunuh setidaknya setengah dari ahli top dari kota Piton Darahmu sebelum aku pergi. Sudut mulut Chow Ying bergerak-gerak. Jika percakapan ini terjadi sebelum pertarungan, dia mungkin mendengus pada ancamannya. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Ini karena dia mengerti bahwa pemuda yang tersenyum di depannya ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat ini... Dia terluka serius dan jelas bahwa dia tidak dapat menghentikan Lindong secara pribadi. Tidak perlu menderita kehilangan sebesar itu untuk menangkap dua anggota suku sembilan ekor. Mengapa kita tidak melupakan masalah hari ini saja? Gubernur Kota Cao Ying, Lindong, tertawa. Suaranya juga dipancarkan pada saat ini, menyebabkan alis banyak penonton berkedut. Orang ini jelas memaksa Cao Ying untuk mundur. "Kamu, Cao Ying, mengepalkan giginya." Jelas, dia sangat tidak mau melakukannya. Kamu punya dua pilihan. Kami berdua dapat memilih untuk mundur satu langkah, atau aku akan membunuhmu dan memusnahkan separuh ahli dari Blood Python City sebelum melarikan diri. Wajah tersenyum Lindung mendarat di mata Cao Ying, menyebabkan rasa dingin naik di hati yang terakhir. Yang terakhir jelas tahu bahwa orang di depannya ini dapat melakukan prestasi seperti itu. Ekspresi Cao Ying berubah dengan cepat. Akhirnya. Dia mengepalkan giginya dan mengangguk di depan mata Lindong yang semakin dingin dan acuh tak acuh. Baiklah, Blut Piton Cityku akan menerima kekalahan kita. Lindong tersenyum, saat dia perlahan menarik tongkat kaisar petir di tangannya. Dia memandang para ahli di dataran, yang memiliki beragam ekspresi di mata mereka, dan tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.